Sekarang di Kawah Kamujong Kamujong Backpack tes GoPro 10 lagi Ini settingannya normal Bus Kemudian saya tingkatin ISO nya Jadi 3200 Nah Ini sekarang kita mau ke arah Cibentang Biasa di depan Biasanya ada tarif Parkir 5000 per orang kita lihat biasanya sih ada berapa ini tembok lagi ya kita lagi ke kiri Terus masuk ke track Cibentang Kalau <Syuk> <Syuk> ngerekam ini Oh, soalnya nih atau? ah oh, Imran paling, paling depan, depan. Yah, kita ke Cibentang lagi Bersama Sobat Upgrade Dan Sobat Heartail Eh ya, bentar Ron, Ron Bentar, nanti Beli ya <laughs> yuk, yuk, yuk. Wah, polisi nih. Ya? Berdebu. Wah, ngerel, ay. <SILENCIO> ampun, ampun, ampun, ampun. Ngerel, hon. Isu kene, isu kene harus diberes begitu. Saya jadi kaget. <SILENCIO> Hah? Enggak saya nggak kelihatan tapi aman aman-aman eh bawa nggak tadi gua boleh hah? nggak bawa-bawa nggak bawa? iya dipakai pakai bapaknya Adit kelilipan kaya soalnya Đồ apa ini? gile gile oh itu ya Enggak kelihatan, enggak kelihatan, enggak karena <tik> lupa, <tik> kiri harusnya kiri bisa ngerem Salah. salah gigi ya oh, ini yang makan apa ya Ron alam depan makadam. Ya, makadam. Kartel, Ingat ya, siap-siap makadam. Yo. Yo. Oh, ayah. Remna, eh, <gulau> jalan asal Tidak, Ayo. Ayo, ah. lumayan <tuh> eh, wah, terbiasa. Hah. Ngagetin euy eh, ininya jalurnya teh. Tiba-tiba ya. ada. Baping tiba blok. Tiba-tiba jembatan. Tiba-tiba belok. Ya, tiba Ah udah terus. Enggak ngerasa tahan tahan tahan. tahan makadam liar, makanan Ini mau udah pasti ah ah tidak mungkin. ya gembos di sini tuh. Ada lagi. Aduh. Kontol, ya. Balas. aduh di shifting depan ada pohon tebal lagi depan masih belum dipindahin Agen belum anjing adik, adik. parah <tuk> yuk eh Ya. Ini licin eh. Jaga jarak. Heeh. Oh, oh. Wah, mana labuh? Ah, Abuh. Licin. Licin ini lumut. Sebelum pohon itu. Uh -uh. wah Ah, ku cas tanah air. Heeh. Itu area Oi. Jarak. 啊 <tuk> aduh, aduh, Gila, ampun, ampun, ampun aduh <tuk> 很難吧 Kakalah. Kenapa? Kenapa lebah, lebah Buka baju, Mana nggak ada? gede banget, langsung. mana langsung Masih baju, <tuh> <tuh> <Wyfrey> the di baju. <square> <coughs> <coughs> <com> <coughs> bukan, bukan, bukan, bukan udah keluar ini, kali kalau ini, <laughs> <kok> ini nggak getar <laughs> <laughs> <tuk> ah lain lain lain Yeah Tahan, tahan, tahan Eh, pun tahan, tahan. Aduh Waduh, luas Luas Kagok sih aja juga mau nanjak. Ah, ini cabang-cabang yang pusing-pusing. Harus diingat. Peruntan. Belum pernah nggak ada orang ya. Oh, sekarang ayam ayam ayam ayam ayam Masuk. Masuk. Masuk. Eh, Wah. Hey. <laughs> kan konten kreator Cacau? enak eh. enak tanahnya eh ingatkan Hai sama kan eh. Hai baru <gbinary> Bukan ibu, mohon <Nanggung>, ya, aduh nanggung nggak? kamya pasir lurus hati-hati ya, ya, ya, ya. <laughs> bentar Ayah. ibu iya iya Cugante masih panjang Ayah, udah habis selalu naik luar <laughs> saja bu ini hamir rentan rentan lo